Ya, ternyata untuk dudukannya ya, sepertinya terlepas ya. Ternyata patah semua ya untuk bautnya ya. Bautnya tertinggal. Oke, okay, jumpa kembali dengan kami Kami mendapatkan Mesin cuci ya Mesin cuci bilangnya Waktu mencuci berisik ya Dan waktu mengeringkan juga berisik Kita akan periksa membuka bagian belakang Oke, okay, sepertinya di bagian bawah ya Ada ada yang terlepas ya, oke okay, seperti ini coba kita cek Pada pengaman ya, pengaman poli terjadi lepas ya Untuk pengaman polinya bisa dilihat untuk rekan-rekan seperti ini Terlihat terlepas Sepertinya dari pengaman polinya yang, yang bermasalah Oke okay, kita akan mencoba mengecek dan melakukan ternyata ini ya patah ya pengaman polinya patah dan untuk baut tertinggal di bodi seperti ini terjadi patah Oke kita akan mencoba memperbaiki untuk pengaman polinya untuk rekan-rekan bisa langsung membeli untuk pengaman poli sebetulnya banyak ya yang, yang jual di toko online banyak sekali Oke kita akan mencoba memperbaiki saja kita tidak usah membeli seperti ini ya kita akan mencoba memperbaiki pengaman polinya kita akan menambahkan besi ya besi yang terjadi patah dan kita akan baur Oke bisa kita lihat untuk videonya untuk rekan-rekan setelah kita buatkan ya kita perbaiki kita tinggal memasang untuk segi apa pengaman segitiga apa pengaman poli ya pengaman polinya kita pasang kita paskan dengan bautnya dan kita tinggal mengen, mengencangkan ya untuk sistemnya kita jelaskan fungsinya untuk so apa namanya pengaman ini ya pengaman poli ini berfungsi untuk menahan seandainya pada posisi mencuci dia tidak me mengenai lantai dan ditahan dengan pengaman ini seandainya patah ya dia pada poli me menyenggol lantai ya karena pada waktu mencuci beban berat sekali, dia menatap istilahnya mengenai lantai dan terjadi berisik. Pada polinya atau pada dinamonya terlalu turun ke bawah. Karena pada waktu mencuci beban berat sekali, ada air, ada juga kain ya. Untuk yang kita cuci, oke seperti ini sudah kita kencangkan Kita tinggal Menutup untuk bagian casing untuk rekan-rekan Seandainya mengalami berisik ya waktu mencuci bisa dicek Untuk pengaman polinya kemungkinan Patah atau Miring atau lainnya ya Oke kita akan mencoba nanti untuk mesinnya sudah halus atau tidak nanti kita bisa lihat videonya sampai di sini dulu ya untuk rekan-rekan nanti kita berikan trik-trik lagi oh ya untuk rekan-rekan yang baru mampir bisa klik subscribe atau klik lonceng biar channel kami dapat berkembang dan memberikan trik-trik lainnya nanti oke terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah mengikuti dan mengshare video kami.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 Just wanna get caught up in this life i'm crazy i'm mad do it no cap only got wants so you better go live it up cash in the back stay intact baby i'm bad.